Terima kasih Sama -sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Sebelumnya, saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru yang ada di Indonesia ini, terutama rekan-rekan guru squad ya, senasib seperjuangan karena kita yakin kita ini adalah patriot Pahlawan Bangsa, pembangun insan cendekia, dan selalu hidup dalam sanubari. Selamat ulang tahun, guru-guru! piano plays softly Sampai God, A Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak Masih tetap semangat ya Iya. Mbak disi doakan kalian Semuanya tetap Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberikan kesehatan ya Jangan lupa Tetap menjaga kesehatan ya Dengan cara Pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak Itu Itu wajib itu ya Karena itu adalah Uh, kebutuhan kita sehari-hari ya Untuk memperkecil Wilayah COVID-19 <laughs> Ya memang betul itu Jadi tetap ya jangan sampai Kalian itu lupa hal Kesehatan tadi ya 3M Baik anak-anakku sekalian Dimanapun kalian berada Kali ini Pak Diksi akan menjelaskan Sebuah materi yaitu Uh, pada tema empat subtema dua pembelajaran satu ya, ya muatan matematika yang berjudul menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui dua bilangan yang selisihnya diketahui ya anak -anak. baik <tuh> sebelum menuju materi Pak saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya di sini untuk menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui Untuk mendapat bilangan pertama ya Tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui ya. Tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui Bilangan yang diketahui mana Pak? Ini contohnya 150 Yang ini nih ya Kemudian yang kedua untuk mendapat bilangan yang kedua ya. Ini bilangan yang pertama di sini nih. Bilangan yang pertama ada di tabel sebelah sini yang ASCII Archer ini ya. Kemudian bilangan yang kedua nanti posisinya ada di sini. Untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan pertama ya dengan bilangan yang diketahui. Jadi bilangan yang di posisi ini nih atau bisa kalian sebut A, yang ini B, yang ini A ya. Nah, yang ini A itu dikurangi ini 150 asalkan yang ini harus lebih besar daripada 150. Nah, nanti diketahui nanti selisihnya berapa. Lebih jelasnya akan Pak disi, tulis di sini ya. Baik. <tuh> eh uh, 150 ya tadi ya anak-anak Oke okay. 100 150 di sini tandanya uh, negatif atau dikurangi di sini A di sini B nah kalian kan harus mencari bilangan yang pertama bilangan yang pertama yaitu a. ya bilangan yang pertama kalau melihat penjelasan Pak Desi yang di sini, nih, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar, ya. Ini untuk mengetahui atau menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar, ya. Nana, ya, dari bilangan yang diketahui. Oke, Pak Desi, kembali lagi ke sini, ya bilangan yang diketahui itu yang ini bilangan yang diketahui 150 ya kalian harus mencari untuk a itu lebih besar lebih besar daripada 150 ya angka berapa anak-anak iya -anak. baiklah angka atau bilangan 200 Pak tuh ya karena 200 ini itu sama dengan lebih besar ini tanda lebih besar ya lebih besar dari 150 boleh ya pokoknya harus lebih besar daripada bilangan yang diketahui ya Nana. baik karena yang A sudah diketahui pak 200 ya yang A sudah diketahui ada 200 lalu bagaimana cara mencari B nya pak cara mencari B yaitu dengan cara mengurangi bilangan yang pertama ya dengan bilangan yang diketahui, Pak, disulangi untuk mencari yang B. Ya, itu adalah bilangan yang pertama dikurangi bilangan yang diketahui. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, baik. Kita coba ya. 200 dikurangi dengan 150 lima puluh dikurangi. Anak, anak berapa? Kalian punya uang dua ratus rupiah dikurangi buat beli permen habis 150 Sisanya berapa ya? Lima puluh ya. 50. Nah, 50 itu ditaruh sini. Kurangi 50. Nah. Maka hasilnya ya. Maka hasilnya pasti nilainya sama dengan bilangan yang diketahui. Nah, sampai di sini anak-anak. Apakah sudah dimengerti? Prediksi ulangi lagi. Yang pertama, kalian ah, sorry, maaf. kalian mencari bilangan a itu angkanya harus harus lebih besar, harus lebih besar daripada bilangan yang diketahui yaitu 150. Ya, yaitu 200. Nah, untuk mencari yang B kalian tinggal lihat yang A ini. A ini ya, itu dikurangi bilangan yang diketahui. Ya. Sehingga 200 dikurangi 150 sama dengan 50 taruh di B ya taruh di B ya 200 dikurangi 50 sama dengan hasilnya pasti nanti ini bilangan yang diketal, diketahui nah anak-anak sudah dimengerti ya Baik, Pak Dixi lanjutkan untuk yang soal berikutnya. Sebentar. Nah, di sini. Soal berikutnya. Nih ada contoh soal apa tidak ya di sini ya. Coba Pak Dixi lihat. Hmm, nah, ini dia. Oke, yang ini ya anak-anak 90 bilangan yang diketahui kemudian A ada 100 B nya dicari ini A -nya. A nya itu kosong masih belum ada ini juga dan ini bilangan yang diketahui 180 kita mencoba menghitung ini ya yang 90 coba yang sembilan baik kita dilihat dulu oke di sini diketahui bilangan sem oops, maaf sembilan puluh kok nggak bisa oh ini dia sembilan puluh di sini tandanya dikurangi ya. Kemudian di sini yang A itu diketahui berapa? 100. Sedangkan yang B dicari. Berapakah yang B? Itu ya. Sehingga kalian harus melihat bilangan yang A ini dikurangi dengan nah yang di atas yaitu bilangan yang diketahui berapa 100 dikurangi 90 susun ke bawah 90 puluh punya uang 100 rupiah buat beli permen harganya 90 sisa berapa sisa 10 gitu anak-anak ya jadi di sini sisa 10 eh sorry sisa 10 sehingga 100 100 dikurangi 10 pasti di sini hasilnya adalah bilangan yang diketahui nah bagaimana sudah dipahami ya ini yang hanya tadi diketahui sekarang sekarang yang B-nya coba. Pak kalau dibalik bagaimana? Balik bagaimana? Yang A tidak diketahui, yang B diketahui. Baik. Soalnya tadi ya. Soalnya tetap. Oke. Di sini tadi 90 ya. 90 tandanya kurang A. Yang B-nya diketahui 250. Berapa tuh? sama saja itu ya sama saja ya tinggal uh, bisa kalian uh, langsung mengurangi bilangan ini atau uh, di sini bisa sebentar ya 250 kita coba 250 250 di sini yang dicari. Tandanya lebih besar harus lebih besar nih. ya, berarti lawannya. Kita coba kalau yang diketahui adalah yang B. Yang B kita coba 250 kita tambah 90 sama dengan berapa itu? Ya. Apakah nanti hasilnya 90? ya yeah. 250 kita tambah 90 0 14 simpan 1 340 340 ya di 340 ini kita taruh di a coba 340 apakah hasilnya itu sama dengan 90. Kita tes lagi, kita hitung lagi 340 dikurangi 250. Empat kurangi lima bisa enggak? nggak bisa, lah. karena ini lebih kecil. ya Baik kita pinjam ya, pinjam dari mana? Pinjam dari sini, pinjamkan ke sini. Satu ya sehingga menjadi 14 14 kurangi 5 berapa 14-5 sama dengan sem 9 itu apakah hasil sama betul sekali hasilnya sama nih ya itu ya ini bedanya karena tadi yang B ya yang ini yang B yang diketahui sedangkan tadi adalah yang a yang diketahui baik kalau Pak padiksi tulis semua di sini ya Pak di tulis semua di sini awalnya tadi 90 Sorry biar sendiri-sendiri ya 90 tandanya negatif di sini 100, kemudian di sini titik t t kemudian di sini di sini 90 yang a t titik t ya ini a Bentar. Di sini 250. Baik. Nih. Berapa B, berapa A? Itu ya. Kalau yang dicari adalah yang b, ya maka b sama dengan a dikurangi bilangan yang diketahui. Ini rumusnya, ya a dikurangi bilangan yang diketahui. Kalau yang a yang dicari Ya, posisinya yang A yang dicari maka A sama dengan B ditambah dengan bilangan yang diketahui ini penyelesaiannya mana ya Coba diperhatikan Coba diperhatikan ya enggak sehingga ya sehingga B sama dengan A -nya berapa? A nya adalah 100 100 100 dikurangi 90 Maka B sama dengan 10 Ini jawabannya Kemudian yang dicari adalah A A sama dengan B B ditambah 90 B nya berapa? B nya adalah 250 ditambah 90 ya 90 sama dengan berapa ya 250 ditambah 90 sama dengan 340 ini jawabannya untuk mencari yang... A. nah, coba dipahami ya. Kalian simak dulu di sini ya. Ini perbedaannya: yang ini, kalau yang ini, kalau dicari yang B, sedangkan yang ini, kalau dicari yang A, ya... nah, itu anak-anak ini, Pak. Di pertebal dulu. Ini b, yang ini a, tuh ya. Intinya ada di sini. Nah, itu silakan dipahami terlebih dahulu, ya. Nah, baik, sampai di sini. Apakah ada yang harus ditanyakan? Ya, sudah jelas, ya, anak-anak. Ya. ya, baik. Nah, demikianlah penjelasan dari Pak Diksi ya. Yaitu tentang menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui ya. Baik anak, anak demikianlah pembelajaran yang dapat Pak Diksi sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Jangan lupa makan dan minum ya supaya wah tambah Semangat, pokoknya semangat makan dan minum itu adalah modal untuk kalian tetap semangat dalam belajar ya Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh